Tahun yang lalu sama datang di tahun yang baru wow, udah kita selalu kami berkati dari dia sambung cinta berkasih. Oh. baru kawanan kita berganti saat malam yang ceria waktunya bersaudara bersama datang tahun yang baru bersama datang.